Welcome back to my channel, apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini Terima kasih banyak, untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like dan yang udah ngeser-ngeser semua video-video kita Mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi Sehingga kita semua bisa segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini Ya, Termasuk di dalamnya hutang pinjol, ini itu segala macam Banyak banget ya urusan kita hari ini ya kan Ditambah lagi tekanan-tekanan dari penagihan aplikasi-aplikasi pinjol yang mungkin membuat konsentrasi kita hari ini rada buya, ya kan? Hari ini emosi kita labil banget, ya. Kalau hari ini yang masih suka marah-marah dan melampiaskan kemarahannya dengan cara ini, itu segala macam. Aku pengen mengingatkan agar untuk stop marah-marah hanya karena emosi kita hari ini sedang di habis sama aplikasi pinjol, ya. Jadi, kita yang harus bisa mengontrol itu semua. Oke, baik. Dan pada video kali ini, aku pengen mengingatkan ya, kami atas nama channel YouTube Info Pinjol Terbaru tidak pernah memberikan dan meninggalkan nomor kontak apapun. Ya, jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dan menyuruh kalian untuk mentransferkan sejumlah uang dengan tujuan bisa membersihkan data ini, itu segala macam di aplikasi Pinjol, maka kami pastikan fix itu adalah penipuan. Kami dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru tidak pernah memberikan dan meninggalkan nomor apapun Oke baik hari ini masih banyak ya yang istirahatnya terus terganggu yang pekerjaannya tidak bisa berkonsentrasi yang emosinya hari ini terus-terusan labil ya kan karena mungkin merasa terkekang terpenjara oleh perasaannya sendiri seperti jatuh cinta kali ya. Oh, bukan. Masa mungkin juga ada subscriber kita yang mau jatuh cinta sama aplikasi pinjol. Oke, hari ini masih banyak yang juga ditakut-takuti ya dengan pesan-pesan ini segala macam. Kalau itu masih mending, hari ini masih banyak diantara kita tuh yang menakut-nakuti dirinya sendiri. Ini malah tambahan ya, ya kan? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kalian sendiri pun bisa menjawabnya. Hari ini gue ada bosen banget buat ngomongin pinjol mulu ya. Sesekali itu kita pengen ngebahas yang tentang apa sih yang enak-enak didengar ya kan. Yang mungkin bisa menghasilkan pendapatan lebih, mendatangkan cuan ya. Sesekali kita pengen ngomongin itu tapi nanti deh di video yang selanjutnya. Oke pada video kali ini resiko apa sih bang yang akan kalian hadapi. Ketika kalian memang nekat buat gagal bayar di aplikasi pinjol. Yang legal atau ilegal bang? Dua-duanya resikonya beda-beda tipis doang hari ini yang memakai aplikasi pinjol ilegal siapa aja nih yang mungkin baru mendapatkan tenor tujuh hari dengan bunga yang cukup tinggi dan konsekuensinya hari ini kita bakal dipermalukan habis-habisan oleh aplikasi pinjol ilegal ini ya mereka cara mereka menagih itu ya memang seperti itu dan ini sudah berlangsung lama jadi kalian yang masih baru Baru kenal ya atau mungkin baru terjebak dengan aplikasi pinjol ilegal ini nggak perlu panik lagi Cara mainnya memang seperti itu Lantas bagaimana Bang Kalau untuk aplikasi pinjol legal OJK Sebenarnya kalau aku sih Aku ya asumsi pribadi aku Lebih enak itu kita terjebak di aplikasi pinjol legal OJK Kenapa seperti itu Bang? Karena resikonya hanya cuman terkoneksi ke selik OJK Selesai sampai dengan di situ. Itu artinya apa Bang? Kalian bakal nggak boleh lagi ngutang sana kemari Kalian bakal gak dapat lagi pinjaman ini tuh segala macam Untuk semua aplikasi pinjol legal OJK yang sudah terkoneksi ke Slik OJK. Bang apakah semua aplikasi pinjol legal OJK itu memang sudah beneran terkoneksi ke Slik OJK? Untuk saat ini sih sepertinya ya menurut aku belum semua sih. Aplikasi pinjol legal OJK itu yang memang sudah terkoneksi ke Slik OJK. Nah hanya itu hari ini yang akan kalian hadapi. Bang hari ini aplikasi pinjol legal OJK itu sudah menghubungi di luar kontak darurat bang. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kasih tahu sama kontak darurat yang hari ini sudah ditelepon sama pihak aplikasi pinjol. Bilang sama mereka itu bukan urusan saya. Loh gak bisa begitu pak ya. Nomor Anda dicantumkan hari ini sebagai penanggung jawab dari Pak Andi. Yang belum mampu melakukan pembayaran hutang hari ini. Bilang sama kontak darurat kalian kenapa pihak aplikasi itu tidak mengkonfirmasi dari awal Lantas setelah hari ini kemampuan membayar kalian tertunggak Malah yang ikut-ikutan menjadi DC lapangan itu kontak darurat Nah untuk kontak-kontak darurat yang hari ini merasa terganggu Maafkanlah saudara-saudara kita yang mungkin telah lancang ya kan Mencantumkan nomor kalian itu sebagai salah satu kontak darurat Ya mereka juga tidak akan menyangka masalah ini bisa menjadi seberibut ini, ya kan? Dan kalian pun yang hari ini tanpa izin mencantumkan teman kalian, saudara kalian, atasan kalian itu sebagai salah satu penanggung jawab, ya cobalah berbicara baik-baik hari ini. Jelaskan ini memang kesalahan kita dan mintalah waktu untuk bisa menyelesaikan ini pelan-pelan dengan cara tidak lagi gali lubang tutup lubang. Itu untuk yang legal OJK. Lantas bagaimana bang kalau untuk yang ilegal kalian sudah pasti akan malu guys. Loh kok bisa bang? Iya bakal di data sama aplikasi pinjol ilegal nih. Mereka bakal mengedit ngedit foto kalian yang paling cakep ya ketika memegang KTP seperti ini. Dan mereka akan menuliskan caption atau keterangan gambar yang memang cukup kurang ajar ya. Ada yang katanya maling, melarikan uang perusahaan, pencurian, pendanaan, teroris ini itu segala macam banyak banget ya. Dan kalian pun tak perlu panik apabila itu memang terjadi kepada kalian. Lantas bang hari ini ada yang lebih gawat lagi bang apa itu? Mereka membuat grup whatsapp bang. Dan semua kontak-kontak penting yang ada di handphone aku tuh dimasukin ke dalam grup whatsapp tersebut. Nah kalian tak perlu panik. Itu kan semua yang ada di dalam kontak tersebut adalah orang-orang yang kalian memang kenal Atau mungkin orang-orang yang mungkin selama ini pernah berkomunikasi dengan kalian Kalian tinggal chat saja pribadi kepada semua nomor-nomor yang ada di grup whatsapp tersebut Kasih tahu bahwasannya lapak pekerjaan dari aplikasi pinjol ilegal Bila perlu bully sekalian Atau mungkin nggak mau menambah pekerjaan Kalian tinggal keluar aja Atau blokir nomor yang memasukkan kalian tersebut Udah gampang selesai masalahnya Bang tapi hari ini aku udah malu banget karena sudah dipermalukan ya. Keluarga aku tuh udah heboh ya. Teman-teman aku yang di kampung juga udah pada menjadikan aku sebagai bahan pembicaraan. Nah untuk masalah yang seperti ini kalianlah yang bisa menyelesaikannya. Kalianlah yang harus menarik kesimpulan dari masalah yang hari ini sedang kalian hadapi. Toh hari ini masalah itu sudah terjadi. Kalian masih baik-baik saja. Kalian masih bisa bernapas dengan baik, masih bisa makan enak, masih bisa bekerja, masih bisa ini tuh segala macam. Lantas apa lagi yang dipikirkan? Tentang penilaian orang lain ke kita itu tak akan ada habisnya. Mau bertindak baik sekalipun ya pasti ada saja orang-orang yang memang tidak menyukai kita. Apalagi yang dalam keadaan bermasalah seperti ini. Ya kalau untuk menjadi bahan pembicaraan itu ya sudah biasa. Artis-artis juga banyak kok yang menjadi trending topik, pembicaraan ini segala macam. mereka malah tambah kaya, kenapa kita tidak bisa seperti itu. Jadi artinya jangan lagi ya, membuang energi itu untuk yang hari ini tidak penting, itu tidak penting, hari ini masih banyak yang kepikiran tentang penilaian orang lain. Padahal ya aku udah bilang ya kan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang lepas dari penilaian orang lain. Apalagi yang dalam keadaan berhutang, bermasalah, nggak punya uang, kontrakan udah mau habis, listrik udah mau habis, makanan hari ini berasnya udah habis, dapur udah nggak ngembul dua hari, ya sudah pastilah itu ya. Yang orang kaya sekalipun aja masih banyak kok yang menjadi bahan pembicaraan, apalagi yang hari ini kita dalam keadaan susah dan bermasalah. Oleh sebab itu aku pengen mengajak kalian supaya tetap membersihkan hati, meluruskan niat, dan membuat pikiran kalian positif. Agar apa? Supaya hasilnya juga ikut positif, supaya hasilnya bisa berkah banyak, lebih baik lagi ya. Sehingga kita bisa segera terbebas dari segala macam bentuk kemiskinan dan tekanan hari ini. Hari ini kita masih tetap ya, mikir ini itu segala macam, untuk yang sudah disebar data masih tetap mengurung diri dalam kamar, masih tetap memikirkan gue udah malu ini itu segala macam, udah malu ketemu teman, udah malu ikut arisan, ini segala macam ya buat ibu-ibu ya kan. Bagaimana ibu-ibu perasaan kalian ketika disebar data? Enak nggak? Enak lah ya itu pengalaman paling berharga di dalam hidup kita. Tapi jangan dipikirkan itu anggap saja itu sebuah lucu-lucuan. Bagaimana bang bisa dibuat lucu-lucuan orang mereka sudah mempermalukan kita? Ya lantas hari ini kita masih hidup. Masih bisa bernafas dengan baik. Kenapa kita tidak menggunakan uh, kesempatan ini untuk merubah situasi perekonomian kehidupan kita itu menjadi yang lebih baik lagi. Kenapa kita malah memikirkan sesuatu yang tidak penting untuk hari ini dan masa depan kita. Oke okay guys, jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Untuk kita semua, mudah-mudahan video ini Bisa membakar kembali semangat kawan-kawan Yang mungkin sudah padam ya, karena mungkin Merasa dipermalukan di aplikasi pinjol Baik yang legal maupun ilegal Ayo segera bangkit dari segala macam keterpurukan perekonomian hari ini Kita harus menjadi orang kaya, kita harus Bisa dihargai orang lain, oke okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh